you <laughs> Tapi bilang cuma orang orang boleh Ingat ada di berapa kita mau ke tempat itu ada Hidupan banyak, banyak orang menjadi berkat diri lingkungan di mana kami berada. Baik tempat kami, tempat kami. Untuk merayakan Natal Yesus Kristus tahun 2021, cuma untuk lepas dari pandemi Covid sembilan belas. Buatkan tempat kami, biar kami tapi pasti akan berjadinya dalam buah pelayanan diri Untuk berbuat apa yang benar dan baik Karena pasti pasti Bapak kota dan Bapak Walaikum Bapak Walaikum Bersama keluarga masing-masing Melikuti -masing. tubuh masyarakat menikmati Kesejahteraan Merasakan pembangunan yang sejati Sampai selama-lamanya Jawa Timur, meskipun hanya jawabnya Timur penyerahan Selamat Papan neta Satu, dua, dua, tiga, tiga, Ganti tiga ya? Satu, dua, tiga, coba coba. Hai, hai, hai, Me